cerah <laughs> banget ya <laughs> eh apa Yo. eh ayo kita bertiga dulu di sini di belakang kita bertiga dulu sih lupa subscribe Borong sama Mbak Mia lagi ngeborong. Ya, ya. <laughs> ngeborong apa, Mbak Mia? Ya. Bagus yang mana sih? Yuk ini lima puluh an aja. Iya tayo. Lima puluh an ta. Bagus. Bagus yang mana sih? Yuk bagus yang mana? Kuningnya aku kan suka kuning. Bagus, ini kayaknya bagus dah. Ini bagus. Iya kan bener kan itu? Empat puluh aja. Kita seneng. Ya, kita seneng yang kayak gitu lebih. Itu saja. Iya soalnya jadi keluarnya aku kan banget punya nyamitnya nyamitnya kayak gini, gak <Section. tuh yang sama> <tuh yang sama> mungkin lah. Yuk, ke... aku tuh aku tuh males ngeluarin dompetnya jadi bayarin dulu. <tuh yang sama> bagus tau, enak kalau di rumah tuh nggak aku di rumah suka banget pakai kayak gini. <tuh yang sama> iya bagus, ters. bener, main enak pakai bando kayak gini. tuh Tapi kuncinya kan kayak ini, bagus kayak gini kayak satunya warna kuning kali ya. aku di rumah udah ada warna itu kayak merah. di atas ada aku tapi kok aku matanya ke sini terus ya satunya. <laughs> tadi matanya satunya ke sini loh guys emang kayak suka aja warna kayak. bagus sumpah, bagus ya cocok di rambutnya good, good, good sentil ya enggak 你站在這裡比較漂亮走走走喔韓國比較漂亮對對對。oh, yeah. yeah. We yeah. I think that we've all had Keep you up now, yeah Make all the cry yeah We were built to yeah bagus mau pas di dalam suro gede oh, lihat sini ya lihat sini ya ini Hi, lucu jadi kayak Alea tapi bagus yang tadi yang <tipasiannya> ini iya lucu banget buat oleh-oleh tuh hasil ini kan buat kenang kenangan. nanti. lanjut lagi guys hari ini udah tiga kali live streaming ya jadi sekarang udah nah sekarang karena udah temanya udah mau menyambut tahun baru dari hari yeah. mau kenang-kenang buat mbak Nia buat mbak Dian itu bolotong si, tapi tapi di ditasik nanti aja yeah. Kamu sampai malam Mbak Tragut, lanjut lagi guys nanti malam kita langsung ada special live ya di YouTube kumpul lihat festival lampu di Bancok jadi sekarang kita mau istirahat dulu tadi udah nemenin badian pijit nih lama banget sampai satu jam Oh ya biasanya jam 2 siang di Indonesia rame ya gimana kalau kumpul kita ngadain live lagi di sini aja dulu tapi di sini aku lihat kebanyakannya malah orang Taiwan ya guys itu orang Indonesia pada kemarin aku nggak enak sih kalau bukan orang sendiri yang berusaha tapi gimana ya Namanya juga kita sebagai konten creator jadi ya sedikit boleh boleh mau mau ke sana nah seperti biasa setiap bulan pasti namanya berubah berubah apalagi sekarang udah menjelang Hari Natal dan tahun baru, jadi temanya sekarang Festival Lampu seperti tahun-tahun sebelumnya ya Aku pasti uh, selalu minta libur kalau ada Festival Lampu Cuma bedanya kalau sekarang posisinya aku berada di Cilok Jadi aku nggak bisa libur dua hari guys Sekarang aku cuma izin paling sampai jam 10 atau paling telatnya jam 11 malam Karena lumayan kan ya perjalanannya ini aku baterainya udah habis halo assalamualaikum welcome back to my channel fitri nelen hi guys jadi sekarang aku udah izin tiduran lagi ya seperti tahun-tahun sebelumnya pasti ada namanya festival lampu. nah hari ini kita tujuannya mau ke pancaw berhubung sekarang masih sekitar jam 3.4 sore kita masih berada di taipei main station nah rencananya kita mau langsung ambil jalur biru lewat yagi nanti kita langsung ke pancaw nah di sini di belakang saya Udah ada ornamen pohon Natal seperti biasa, minyak tahun baru, dan Natal pentingnya. Itu udah keliling ya, udah langsung ke Pantai juga, ke warung-warung Indonesia, kita makan di sana. Tadi aku ini headsetnya lagi, ini ada, ada orang Papua juga. Lumayan ya, buat baterainya. Banyak malam, malam ini aku udah ada HP cadangan juga sih, guys. keliling aja dulu ya. Nah, pas kita datang kalau nggak salah, masih sekitar pukul 9.10 pagi tuh masih sepi banget. Belum ada orang di sini juga masih sepi. Nah, kalian bisa lihat di belakang aku udah mulai banyak yang duduk bersama teman keluarganya lagi pada makan, ngadem di gitu, istirahat. Gitu selama banyak-banyak yang penasaran di atas itu ada apa sana itu emang seperti tempat-tempat makanan juga kayak warung makan kayak gitu sama restoran, kafe cuma aku sendiri belum pernah kesana apa ya <tuh -tuh. Nah, teman-teman sekarang kita lagi istirahat dulu posisi mbak Dian sama temennya ada di sana, wah, ngapain nih ya? hembadian itu hidup di sana guys? terus apa? ah hmm, sempat lagi, ya. hmm. oke, okay. mungkin kita di sini nggak bakalan lama sih karena kita mau langsung ambil jalur biru, kita keliling lagi. oh nanti ya, kita lihat ada hembadian. Ini aku lagi, <laughs> handphonenya lagi di chest guys Aku sebenernya botong, sisa ada di tas, kayak gitu nah. Karena aku udah ada sama mereka nih, Ngilain ngapain <laughs> okay. Ayo Kak Tia mau foto Mau foto? Terima kasih. Halo, halo. Halo. Halo. Halo. Halo, halo, thank you, thank you. Boleh ada, ada... Oh. Oh. Wah, oh. Nah. Like. ini ini ini boleh juga dong saya masukin ke YouTube, oh, boleh, boleh. <laughs> guys. <coughs> oh, thank you, thank you. Ini dari dari mana ya? Uh, Merry Christmas and Happy New Year. Dari TikToknya apa ya? TikToknya Katya itu. Oh, oke okay, oke. Okay. Thank you semuanya Makasih sama-sama <laughs> yeah, mbak. Halo Mbak Mia Hello. Barusan ada ini ya Ada pertanyaan dari live tiktoknya Kalau nggak salah itu at hidup. ya. Nanti kita, kita lihat lah tiktoknya Ini ada Mbak Dian juga Orang yang makin makan nggak fokus katanya hidup <laughs> <Kampus laughs> <kalah bisa aja. laughs> Sekil해도... Eh, rekamnya ke aku lagi <N Just Yasukai> <Shramata> <S accuta> Ya, seru Oke. Okay. Ya, ini Mbak Mia keren banget Dia tuh, ya, Dapat bingkisan Gak hmm? ya, apa, -apa kan Orang lagi pada makan juga Nah, dapat bingkisan Ini bingkisannya apa Kita lihat tuh, hari Minggu Jadi, oh Ya, kita tetap tetap selalu jaga toleransi umat beragama dimanapun kita berada ya thank you jadi memang ini kita pun dimana saja harus saling ini hmm.